jika semua fitah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan maka cerita seperti ini enggak terjadi suatu saat itu ada sahabat entah sangking kangennya Allah entah gimana ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdan kastiron to'yuban mubarokan fi itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan mil as-samawati wamil wamil atau yang terkenal si Rafa, Rabbana wamil wa wa Lalu karena itu nggak lazim, setelah salat Nabi tanya, "Ayu dari kalian semua ini yang melafatkan kalimat itu siapa?" Semuanya diam. Karena takut disalahkan Rasulullah SAW wasallam. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi menghentikan Saat tadi melihat dua malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu Kalimat itu tuh begitu indah, sehingga dua belas malaikat tadi berebut ingin mencatat Terus Pemuda tadi atau orang tadi bilang, Ha anadha ya Rasulullah, tadi yang melapatkan itu saya itu tidak ada sabkut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Begitu juga ada sahabat dan ini yang ditiru NU NO seluruh Indonesia itu kalau imami itu wadal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah kalau imami itu kulhu terus selalu baca kulhu kulhu ahad itu. akhirnya dikomplain sama makmumnya karena ya kok, kok kulhu terus gitu kan tidak keren apalagi ternyata sekarang nyari imam itu kan hafid, itu. ketika dilaporkan Rasulullah bahwa yang kau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu itu. tapi Rasulullah itu karena orang bijak mengkonfirmasi dulu kenapa anda baca kulhu terus kata orang tadi li sifat rahman artinya ayat-ayat dalam qulhu itu sifat Allah. Maka saya suka. Di situ tidak ada khadul nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita, semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah Jadi enggak enggak rela lah kalau Allah nganggur gitu. Misalnya kita bilang ala kulli ya. Kalau engkau qodir ya jadikan tahu bupati, wakil presiden atau gubernur gitu. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya kan Allah itu nggak boleh lah. Sifatnya nganggur itu nggak boleh. Mesti perasaan manusia itu gitu. Nah di itu tidak ada itu semua. Hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniah yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi barusan Malaikat Jibril datang ke saya memberitahu bahwa Allah mencintai kamu. Karena kamu mencintai surat ikhlas, surat kulhu. Itu artinya apa? Juga tidak ada sabkut taklim. Bahkan terkonfirmasi dulu Nabi mengiyakan setelah tanya Nyatanya itu dibenarkan Jadi ada sekian bukti Bahwa ubudiah Atau ibadah atau perilaku sosial Yang tidak ada sabkut talim Tapi kemudian Nabi membenarkan